Halo Sobat Rumah 21 Ini kita mau perjalanan ke daerah Sentul Sekarang kita masuk di uh, Tol Jagorawi ya Nah ini kalau Sentul ini kita memang sering ya berkunjung ke Sentul Karena memang proyek-proyek properti atau rumah perumahan di Sentul ini memang lagi hit sekarang Banyak diburu orang ya tapi sebenarnya di sebelum centul ini, kita ada namanya Cipupur, ada juga Cimanggis, ya nah ini depan nanti kan Cipupur nanti di Cipupur itu kita ada proyek-proyek bagus, Sobat Rumah 21 ada Citra Grand, ya. nah, dibangun oleh Ciputra Group kemudian.. disitu ada Kota Wisata Pentingga Wisata ya, Sumpar nah kalau di depan sini nanti habis di pun di sepanjang tol Jatiluwih ini juga ada perumahan-perumahan yang premium atau rumah 21 satu e, salah satunya adalah Cimandres Club itu betul-betul kilometer tol sepanjang rumah tua satu jadi perwakilan menuju itu juga di e, perumahan ya e, konsepnya adalah ada lapangan bola di situ esperata. Nah saya juga mau terangin di beberapa project di Sentul yang uh, kalau kita pecah gitu ada dua yang premium kita punya project namanya Sentuari, ya Sentuari tiga miliaran gitu. Nah, tapi kalau untuk untuk Sentuari ini memang segmennya untuk para pebisnis, nah, ada pebisnis atau wirausaha. Nah kalau untuk segmen employee kita punya project di Sentul adalah uh, Adisiti Sentul ya, ada rumahan masih landed uh, di seberangnya ada Royal Sentul Park ya ada apartemen ini ke depan ini kita lihat ada LRT LRT ini baru sampai Cipungpur nanti akan lanjut sampai dengan Bogor nah, jadi kalau saya sih kalau Pergi ke Bogor, ke Sentul, itu lebih nyaman ya. Ikutin terus perjalanan kita, salah properti. satu ini kita sudah keluar ke uh, pintu tol namanya Sentul Selatan ya Nah ini nanti kita akan lunch bareng dengan tim Roma 21 Bogor nah, kita akan di Sentul ini ada satu mall besar ya ada Aeon ya kan disitu Oh. Yeah.